Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang di channel kami Masih dalam edisi seperti biasa ya Kita hunting Kali ini Kita mau hunting Ayam hutan ya Sama arwah-arwah nanti Mudah-mudahan dapat poin Mudah-mudahan spot kita kali ini sangat potensial ya Tadi teman-teman itu pemandangannya ya, mantap teman-teman ya, luar biasa! Mantap bro! Oke, ikuti terus videonya ya. Di lokasi nyangkung ya, ini persiapannya seperti ini. Kita bikin uh, tempat kamuflase. Mudah-mudahan dapat poin, teman-teman. Ya, oke, okay. teman-teman, kita saksikan ya episode kali ini. Mudah-mudahan dapat poin. Oke, okay. tonton terus. Sip, mantap! Oke, okay, bro! Oke, okay, bro! Ajar bro! Datang, bro! Datang, bro! Ajar bro! mantap bro, uh mantap bro mantap bro mantap bro mantap bro mantap bro mantap, oke teman-teman lagi pengisian mimis ini minusnya habis burunya, ini pakai buru lokal aja teman-teman ya, lokal tapi, tak, dia, tapi dia, poin mudah-mudahan memuaskan, sepertinya sangat potensial ini tempatnya ini, mantap teman-teman ya. semuanya luar biasa teman-teman nah, mantap udah bro? belum bro? belum penuh sekalian oke okay, oke okay, oke okay. datang bro datang bro datang bro datang bro, datang, bro. Datang, bro. Oke, teman-teman, mudah perlawanan, teman-teman. Itu, teman-teman, tapi -teman. belum perlawanan, teman-teman. Aduh. -teman. Mantap, Bro. Mantap jungkil. Mantap, Bro. Mantap, Bro. Mantap, bro. Manta, bro. Manta, bro. Manta, bro. Luar biasa, teman-teman. Aduh, lari dia, teman-teman. Ternyata dot kodnya kroto. bro. bro. Ajar mantap-mantap. bro. lari. lagi teman-teman. Uh. Teman-teman, <di tapi masih lari tadi ya. Nanti, jungle jungle nanti ya. kita cari ya. Mungkin jungle jungle sekitar yeah. sekitar lima meter, mungkin dari uh, posisi tembak tadi. Nanti kita cari teman-teman ya. Mantap, bro! Mantap! <bat> <unnecessarily>. Mantap! Man. <sharp> <ket sessions> uh, mantap, bro! Mantap, bro! Mantap, bro! Mantap, bro! Mantap, bro! Mantap, Mantap, bro! Mantap, bro! nampak tapi di semak-semak tadi nampak di semak-semak sini tadi oh, langsung tas terjungkil langsung terjungkil udah mulai nampak teman-teman tapi dia di semak-semak nggak mau keluar aduh lari dia teman-teman ternyata dekutnya krotok krotok siap bro siap, waduh lari dia bro, ruak ruaknya lagi pacaran, uh kejar kejaran dia kayak Rossi Oke, bro. Oke, bro. Oke, bro. Siap Oke uh, uh Langsung teman-teman Uh oh, Kayak Rosie Tekapak-kapar Kejungel-jungel dia Siap-siap bro Sorry bro Belum ada pelurunya bro bro Uh Kena tapi dia ter Target menuju sasaran sayang sekali teman-teman cuaci -teman. hujan ini. Aduh, parah. Baru hujan. beberapa kali shot. Tapi udah, udah hujan ini kayaknya ini. Cuaca tidak mendukung, kawan, -kawan. Ya. Terima kasih kayaknya cukup sampai di sini. Perjuangan kita hari ini bisa besok lagi, oke? Okay? terus videonya teman-teman ya. Sip. Teman-teman kita cari yang kita shot tadi. Nanti ketemu ya. Oh, tadi bro lurus ya, sekitar empat puluhan meter lah. teman-teman? nah, ini dia satu, satu. yuk, kembali ke tempat cash. Kapisnya, bro. Kita cari lagi. Mana tadi? tadi teman -teman. Disini, teman -teman. Ya, dia tadi tekapar. oke? Okay. Okay. Ada, Bro. Mendapat, Ya, arahnya ke sini dia. Oh, ini dia, Bro. Dapat Bro, dapat. Bro. Dapat, dapat. Si. Oh, ini teman-teman, mantap. Dia mendelik dia. Si, si, si. Enggak Tiga tadi, teman-teman yang kita shot ya. Ya Tadi tadi udah ketemu dua tadi kan? Jauh dari tempat tadi. Posisi Ini tuh sekitar tempat gini, kita bro, ya? tadi kan. Tempat tadi ya. Ya sekitar daerah sini. Berarti larinya ke sini tadi, Bro? Sini. Larinya arah Ah, udah bro, ini bro, mantap bro. Oh, mantap! Kompang, <laughs> terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kami uh, sepertinya sampai di sini dulu ya. Uh, kita kali ini episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman uh, dan uh, like and share, dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, okay? kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Sit. Maaf kawan-kawan, kita gak jadi dapat ayam hutan. Kita dapatnya hanya ruah-ruah ini. Apa-apalah, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. See you.